Air. Dalam satu tetes air, ada berjuta kehidupan, berjuta bentuk. Yang kamu lihat sekarang ini bukanlah luar angkasa. Ini adalah sebuah galaksi tersendiri, semesta tersendiri, dalam setetes air. Pencarian tanda kehidupan di ujung semesta selalu berasal dari pencarian akan air. Di tangan eksploitasi manusia, air menjadi sumber hidup, sumber peradaban, sumber energi, transportasi, industri, agrikultur, rekreasi, dan akhirnya gaya hidup. Melihat yang baru, kemudian dengan teknik fotografi, secara visual menarik gitu ya, wah pengen juga ya. Hari ini dia menjadi tren, minggu depan dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Konsumen tuh di brainwash, bahwa busa sama dengan bersih. Busanya banyak, tadi keset itu lebih bagus. Coba lah misalnya kita pakai untuk keperluan mandi cuci dalam satu hari sekitar 50 gram misalnya. Sedikit, sedikit, sedikit. Ada berapa juta orang? yang kita anggap akan dan selalu ada, bukanlah sesuatu yang selalu ada dan berasal dari bumi. Nyatanya air merupakan sesuatu yang asing dan alien. Air berasal dari luar planet ini, dari meteor-meteor yang dinamakan carbonaceous chondrite, yang kaya akan H2O dan karbon. Meteor dan asteroid es yang kaya akan air ini, dalam sistem tata surya, terbentuk di luar batas leleh matahari. Dan selama proses penciptaan bumi, terus datang dan bertabrak-tabrakan dengan bumi. Jika kita perhatikan baik-baik, laut, atmosfer, dan segala yang ada di lapisan terluar bumi ini sangat tipis dibandingkan dengan mantel dan inti bumi. Jumlah air sangat sedikit dan terbatas, terutama jumlah air tawar dan air bersih. Bayangkan, hadiah yang sangat langka dari semesta untuk bumi ini. Hadiah berupa air, berupa kehidupan. Selain air, kehidupan pun bersiklus. Standar kecantikan punya siklusnya sendiri. Standar tubuh yang ideal, kulit yang ideal, wajah yang ideal, penampilan yang ideal, pakaian yang ideal. Semuanya terus berputar. ...terus berubah. Fast fashion adalah sebuah terminologi yang akhir-akhir eh, ini populer... ...yang menggambarkan betapa cepatnya siklus hidup sebuah fashion. Misalnya lu jalan-jalan kemana gitu, eh bagus nih, murah gitu. Berapa? 30.000 ribu doang gitu. Oh udah, belilah gitu. Beli, terus lanjutnya berupa kayak, kok oh, gua beli ini ya? Kanji, ngapain. <laughs> Letak lagi, terus beli lagi, gitu lagi. Untuk memproduksi sebuah celana jeans, dibutuhkan 6.500 liter air. Kaos katun, 2.700 liter air. Sedangkan tubuh manusia hanya butuh 600 liter untuk diminum per tahun. Ditambah dengan pola persaingan industri yang berusaha menekan biaya produksi sekecil mungkin, para buruh dan pekerja di mata rantai terbawah menjadi pihak yang paling terdampak dengan kebutuhan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 Beberapa penelitian mengaitkan kandungan ini dengan resiko kanker, iritasi kulit, dan pencemaran lingkungan. Senyawa ini biasanya ditambahkan di sabun atau di skincare, gitu ya, menghasilkan busa, gitu. Jadi dia bisa membilas kotoran, bahkan minyak. You never in all your life. Bisa aja sabun yang gak ada busa dan bersih pelan-pelan tuh konsumen itu kayak di brainwash, bahwa sabun makin banyak rebusannya itu tuh makin bersih. Padahal, it's actually not true. Sabusannya ini gak mudah, degradable, kayak masuk ke water stream, kita masuk ke sewer, dan yang lain lain Ini yang menjadi problem. Gak pernah kepikiran kan selamanya, kita pikirin fokusnya di packaging, di plastik, dan segala macam, tapi ternyata yang nggak kelihatan itu loh, yang udah disiram masukkan ke selokannya itu yang kita nggak pernah ngeh, nggak nggak pernah pikirin gitu kan. Ternyata itu dampaknya tuh jauh luar biasa, lebih gila lagi. Mau nggak gitu mandi di hari pertama nanti mandi lagi di hari ke-10 gitu misalnya, karena biar nunggu LAS-nya larut dulu misalnya di alam gitu. Sebuah penelitian di Institut Aerospace Stuttgart menemukan bahwa air menyimpan suatu bentuk memori secara mikroskopik. Dari satu gelas air yang sama, saat diteliti tiap orang berbeda, gambaran mikroskopik yang dihasilkan juga sangat berbeda. Menghasilkan memori air yang berbeda. Saat satu jenis bunga dimasukkan ke dalam air, Lalu air tersebut diambil dan dilihat secara mikroskopik. Hasilnya menyerupai bunga tersebut. Saat jenis bunga lain yang dimasukkan, kemudian secara mikroskopik pun visual yang ada berubah. Semesta yang ada berbeda. Semesta seperti apa yang ada di dalam setetes air deterjen? Memori seperti apa yang kita rekam untuk semesta? lewat tetes-tetes busa tersebut so Suds may or may not have been valuable in a kitchen sink, in a river, they can be lethal, killing the plants and the fish. mencintai udara mencintai air mencintai bumi dan segala isinya bukan sesuatu yang baru sejak tahun 90 istilah upcycle muncul dan populer upcycle yang berarti memanfaatkan barang-barang bekas untuk memberi nilai yang lebih menyempurnakan gerakan recycle yang hanya sekedar mendaur ulang Upcycle mengajak kita kembali mengingat cara hidup nenek dan kakek kita. Yang penuh pertimbangan, yang penuh kesadaran dalam konsumsi. So Pandemik yang terjadi membawa orang merubah prioritas hidup. Kita jadi lebih mementingkan apa yang kita pikirkan. Buah pikir kita menjadi lebih orisinal dan lebih otentik karena tidak terbungkus oleh kebutuhan-kebutuhan kita untuk menunjukkan siapa diri kita. Yang tadinya tidak bisa keluar rumah kalau tidak pakai baju merek ABC dengan parfum ABC dan makeup ABC. Sekarang menjadi lebih simpel untuk menyikapi dirinya gitu. Sebelum tahun ke depan orang lebih memilih pair atau merinyu, atau memperbarui bajunya dia yang udah ada dibandingkan dia beli baju baru. Tempat gue aja itu kan tukang itu dekat pasar. Ada kain sisa di sana, kalau misalnya tukang kain kaki diambil, itu diambil sama tukang baso, sama tukang soto yang ada di pasar kebayaran lama. Itu buat lap gerobak, setelah itu dibuang. Terus akhirnya gue ke sana, itu gua ambil, gue bawa pulang, terus gua olah di rumah, gua potong-potong, gua komposisin. itu gua oper lagi ke abangnya, terus nanti dia yang ngejahitin. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kain sisa dari tempat dia yang nggak kepake itu bisa ngasilin duit buat dia. Kesadaran tentang kosmetik vertret dan ramah lingkungan sudah dimulai sejak tahun 70an. For her shampoos, mud from India. Dan walaupun pada akhirnya para pelaku kosmetik verted dan sadar lingkungan terus tergilas roda industri, jejak perjuangan kosmetik ramah lingkungan terus tumbuh. Memang ada drawback Karena dari segi harga, itu jauh banget bedanya. Kayak SLS itu kan murah banget. Mungkin sekilo, sepuluh ribu, dua puluh ribu. Nah, sedangkan kalau bahan-bahan natural itu sekilonya bisa juta-jutaan gitu. Jadi, harganya berkali-kali lipat. Solusi itu bukan di produk 80%. Solusi itu dari dalam diri kita sendiri. Dan itu semuanya mulai dari pikiran. Apakah kemudian berhenti membeli kaos? Enggak juga. Bukan industri yang harus dicolek. Tetapi diri kita dan mindset kita yang harus dicolek. Butuh enggak sih lo kaos? kan kaosnya udah banyak. Air itu seperti cerminan sih. Apabila dia hidup bersama dengan manusia-manusia yang memang baik, itu artinya kita sadar secara utuh esensi hidup seperti apa, maka air yang ada di dekat kita tuh pasti akan baik kualitasnya. Itu cerminan. Di tengah rumitnya permasalahan pencemaran air, pemanasan global, kualitas hidup para buruh, konsumerisme dan industri, serta berbagai macam keruwetan yang kelihatannya sangat kompleks. Mungkin kita bisa memulai perubahan yang sangat nyata dengan cara yang sangat sederhana, lewat gaya hidup, lewat pakaian dan sabun.